Halo Pemirsa, kali ini kesempatan podcast kita ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari netizen semua contohnya satu nih Kak Yosi hmm? boleh nggak perjamuan kudus itu anggurnya kita bawa sendiri kayak anggur orang tua gitu dari rumah kira-kira boleh apa enggak? Uh, pada dasarnya sih nggak ada aturan gereja khusus yang mengatur tentang itu ya tapi tapi uh, kita perlu lihat dulu kita ada di gereja mana masing-masing nah, gereja itu kan pasti punya aturan mainnya sendiri apalagi uh, sistem gereja itu kan pasti ada yang yang menekankan pentingnya sebuah tradisi, ya, tradisi itu dalam pengertian pelaksanaannya itu penting tata cara uh, perjamuan kudus itu penting, jadi tata cara itu dimulai dari bagaimana anggur itu dipersiapkan itu didoakan dulu, kemudian uh, dari mana anggur itu berasal. Ada gereja yang menekankan soal itu, tapi kalau di gereja Protestan pada umumnya memang mungkin hal seperti itu sudah tidak terlalu ditekankan. Jadi, uh, bebas aja sih sebetulnya, tapi kita harus kembali juga pada panggilan gereja. Gereja itu kan dipanggil untuk bersekutu. Dan yang namanya persekutuan itu berarti penekanannya ada pada kebersamaan. Nah hmm. kalau sudah bicara kebersamaan ya harusnya satu ya hmm. kita sama lah kira-kira begitu. Tapi itu bukan bukan masalah dogmatis ya, itu lebih ke masalah etika. Oh ya. Yeah. Terus kalau umpamanya nih kan Perjamuan Kudus itu kita dikasih-kasih tuh, didatengin anggurnya, yeah. ada pelayannya gitu datang. Mm -hmm. Terus tiba-tiba ada yang nggak dapet. Terus kelewat lah gitu miskom gitu Nah itu gimana hmm. tuh? Orang yang itu yang nggak dapat itu apakah harus Ya gimana gitu Kalau di beberapa gereja termasuk di gereja kami itu Biasanya pendeta yang memimpin perjamuan Sebelum memimpin ritualnya Mulai baca Alkitab kemudian uh, Membacakan ayat-ayat Dia akan tanya dulu hmm. bagi jemaat yang belum menerima hosti dan belum menerima anggur silakan angkat tangan nanti akan dilayani. Itu kalau misalnya uh, terlewat pada saat pembagian ya. Beda hmm. ceritanya kalau misalnya sudah mulai baru kemudian orang itu misalnya datang mungkin habis dari belakang, hmm. habis dari uh, keluar sebentar. Jadi pada saat perjamuan sudah mulai baru dia kembali ke tempat duduknya. Nah, kalau itu lain ceritanya lagi. Tapi biasanya gereja akan menawarkan Perjamuan susulan, pelayan-pelayan hmm. uh, gereja yang lain juga kan misalnya guru-guru yang mengajar di sekolah minggu atau mereka yang terlibat di pelayanan bukan pelayanan di tempat ibadah hmm. gitu kan, hmm. mereka juga ada pelayanan khusus dari hmm. gembala atau dari pendeta atau dari pelayan perjamuan itu setelah ibadah mereka akan dipanggil ya udah ikut Perjamuan susulan, hmm. ya kira-kira kayak -kira. kalau... ya, ujian lah. Hmm. Ujian ada ujian susulan. Kalau umpamanya memang kebetulan saat itu nggak hmm. ditanyakan, terus dia ya, pokoknya miskom deh. Itu gimana sih orangnya itu gitu? Kalau dia ya udahlah mau diamah gitu atau gimana? <laughs> ya seharusnya dia yang datang kepada oh. pengurus gereja, gitu. ya datang kepada pengurus gereja dan meminta hmm. dan gereja punya kewajiban untuk melayani, hmm. tapi ya semaksimal mungkin janganlah terjadi yang begitu ya, ya soalnya saya kejadian tadi oh. <laughs> itu kejadian persis gitu hmm. makanya saya mungkin lagi karena lagi saya berdoa tutup mata gitu kan, mungkin kelewat miss gitu oh, pas sudah nah. terlalu jauh ke depan ah ya udahlah, mau gimana gitu <laughs> harusnya Agus datang aja kepada oh. uh, misalnya bisa setelah ibadah atau uh, ya setelah ibadah umum ya minta aja saya hmm. pengen ikut perjamuan karena tadi terlewat, mm -hmm. nah, itu pasti harus dilayani oleh gereja. <laughs> Oke, okay. hmm. terus uh, ada pertanyaan nih dari di sini dari YouTube sih uh, dari Gaming Man, Duh -duh. Hmm. Apakah pelayan Tuhan seperti pendeta, WL, singer dan lain-lain boleh merokok dan minum minuman keras? Karena saya sering mendapati beberapa kasus setelah pelayanan mereka nongkrong dan melakukan hal tersebut. Nah, itu gimana tuh? Nah ini kembali lagi ke tradisi gereja ya, mm -mm. beberapa gereja memang menekankan bahwa semua pelayan yang terlibat dalam pelayanan gereja itu termasuk mereka yang memiliki jabatan dalam kemajelisan atau dalam kepengurusan gereja itu bukan seorang rokok, bukan seorang pemabuk ya mm. atau yang uh, suka minum minuman keras, itu uh, umumnya gereja seperti itu, tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak juga gereja yang memberi kebebasan pada mm. orang untuk... Uh, ya, silakan merokok. Silakan minum, uh, enggak ada anjuran sih, tapi oh. uh, kembali kepada pilihan uh, setiap orang. Namun, kalau kita bicara idealnya, idealnya kan gereja itu harus selalu menjadi teladan. Oh, jadi nah, contoh lah ya, mereka gitu ya. Ketika dia menjadi teladan, maka setiap orang yang dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan gereja baik itu pendeta, penginjil ataupun majelis, dia harus menjadi teladan dalam segala hal. Mm -hmm. Bukan cuma dalam hal rokok dan minum minuman keras saja, mm -hmm. termasuk dalam hal disiplin, dalam hal uh, apa? tutur kata, dalam hal mm -hmm. rumah tangganya pun sampai rumah mm -hmm. tangganya pun dilihat kan kalau mm -hmm. kita belajar dari Alkitab ketika Paulus memberi nasihat kepada Timotius misalnya kalau memilih yakin harus seperti ini kalau memilih pelayan jemaat harus seperti ini hmm. berarti kan ada etikanya lah yang sampai kita justru menjadi contoh yang enggak bagus buat uh, jemaat kita hmm. kayak kelihatan oh ini penatua tapi kok di luar ngebul melulu. Nah, <laughs> ini orang baiklah untuk hmm. dilihat hmm. terus ini ada berkaitan juga sih hampir berkaitan pertanyaannya tapi dari Instagram dia hmm. bilang orang Kristen boleh nggak ditato jadi soal kita udah Kristen tapi dia udah pasang tato deh gitu bukan saat bukan setelah dia bertobat itu sudah hmm. kejadian sebelumnya tapi sudah memang Kristen sudah baik-baik tiba-tiba masang tato gitu masalahnya tato itu kan sebetulnya adalah bagian dari seni hmm. ya. bagian dari seni dan di dalam budaya tertentu yaitu bagian dari budaya hmm. ya mungkin kalau saya tidak salah itu di Kalimantan ada beberapa suku yang memang menggunakan Tato untuk itu bagian dari tradisi budaya yang menunjukkan kedewasaan menunjukkan hal-hal uh, lain dari aspek adat istiadatnya seperti itu nah, tapi bagaimana kalau misalnya Tato itu ternyata hanya sebuah apa istilahnya ya gaya-gayaan -gaya. Ya memang kalau di dalam Alkitab diajarkan supaya kita tidak merusak tubuh kita, hmm, hmm. ya tidak merusak dalam segala hal. Cuman kadang-kadang orang yang pasang tato bilang ini nggak merusak kok, hmm. ya kan? Ini memperindah, menurut hmm. ya? Kan gitu. apa bedanya dengan orang pakai lipstick, kira-kira <laughs> ya, ya, iya. begitu kan? Atau apa bedanya dengan orang potong rambut, hmm. potong kumis, potong jenggot. Itu kan hmm. berarti kita meniadakan beberapa bagian dari tubuh kita hmm. jadi kembali lagi pada pandangan dari masing-masing gitunya -masing, masing, hmm. ngejasnya gimana eh, gitu iya, pihaknya, tergant ya uh, tergantung dari pandangan dari masing-masing gereja oh. terus uh, ada satu pertanyaan menarik lagi eh uh, dibilang di sini kalau dibaptis di kolam renang Hmm. di kolam umum khususnya, ya. Yeah. Nah, kan kebetulan ada orang segala macam. Apakah orang, orang yang di sekitar situ langsung auto, auto kristen gitu? <laughs> <laughs> Bagus juga kalau gitu ya. <laughs> <laughs> Gak usah baptis di kolam renang kalau gitu, kita baptis di laut aja. Datang ke Ancol. Uh, sebetulnya kan baptisan itu kalau dalam tradisi gereja Protestan khususnya dari aliran Calvinis atau aliran-aliran Reform seperti itu itu kan sebuah simbol saja. Hmm, hmm, Jadi dibaptis hmm. dengan air. Ya udah hmm. itu simbol saja. Yang paling penting di situ kan adalah pengakuan, Oke okay. pengakuan percaya. Makanya kan ada tata caranya, ada liturginya, ada tanya jawab. Pendeta bertanya kepada dia beberapa pertanyaan dan dia hmm. harus menjawab di situ. Ada pertanyaan yang harus dijawab di dia. Ya saya percaya kira-kira seperti itu ya. Hmm. Nah ritualnya ini yang penting karena di situ dia menyatakan imannya dalam hmm. bentuk pengakuan tapi yang paling penting sebetulnya adalah hatinya Oke. Okay. nah masalahnya di kolam itu semua bikin pengakuan <laughs> oh. kalau misalnya pendetanya pada saat itu bertanya dan semuanya, semuanya menjawab pen iya, gitu pengakuan itu. seperti itu yang mungkin bisa dikatakan oh ya udah auto kristen aja semua <laughs> kan kalau dia mengikuti semua ritualnya uh. dan belum lagi kalau semua yang ada di kolam itu kan sudah terlanjur di dalam kolam yeah. sementara ritualnya belum dilaksanakan oh. jadi nyebur duluan kan hmm. ya enggak Gak sampai segitunya lah. Oh, terus dibaptis itu sebaiknya berapa kali sih gitu? Karena ada pernah lah saya lihat beberapa kali. Jadi ada orang tuh bisa dua kali dibaptis baptis gitu. Tadi pertama di gereja A, terus kemudian di gereja, di gereja B. B. Mm -mm. Nah itu bagaimana tuh? Nah kalau saya sih selalu kembali kepada ajaran yang dianut oleh sebuah gereja. Ya, karena kalau kalau saya bilang sesuai dengan ajaran di gereja kita ya mungkin akan Berbeda lagi hmm. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab Maka seharusnya Baptisan itu ya sekali saja Karena itu kan yang paling penting tadi Yang yang saya bilang tadi kan Baptisan itu kan yang paling penting itu pengakuan hmm. Ya Kalau penga ketika dia pindah gereja Apa dia mau bikin pengakuan yang yeah. baru kan ya, Berarti dia sempat meninggalkan Kristus kalau begitu Oh, oh, oh. Ya. Jadi dia pengen kembali lah gitu ya, ya. Turn back Baik. Bahkan ada beberapa gereja Yang kalau dia Dulunya Kristen, mm -mm. kemudian dia berpaling dari Kristus, katakanlah begitu, menjadi agama lain. Lalu dia kembali lagi kepada kekristenan, ada beberapa gereja yang sudah tidak membaptis lagi. Oh. Tapi cukup dengan peneguhan kembali iman, mm. percaya. Jadi nggak perlu dibaptis lagi. Oh. Oh. Oh. Makanya ya ujung-ujungnya selalu kembali kepada uh, gereja di mana kita uh, menjadi anggota, di mana mm. kita berakar, di mana kita bertumbuh. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih untuk sudah menyaksikan untuk episode kali ini. Bo, untuk pemirsa yang punya pertanyaan, bisa komen di bawah atau Instagram saya, Instagram Gereja, atau Instagram Pak Pendeta ya. Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Terima kasih.